mengenai dunia ikan ataupun melihat lubuk larangan silahkan kunjungi channel di bawah ini linknya tersedia di kolom deskripsi di situ tersedia berbagai jenis ikan yang ditangkap dan cara-cara untuk menangkap ikan dengan bagus oke kita ke topik pembahasan di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kepada kartu zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat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 Untuk zodiak yang pertama yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020, itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak domini yang diangka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini seorang domini mendapatkan kelancaran rezeki itu dikarenakan ia menjalin kerjasama dengan orang lain dan menjalin hubungan baik dengan orang lain di dalam suatu kategori kerjasama ataupun di dalam suatu kategori pekerjaan. Di sini kelihatan apapun yang dilakukan oleh seorang wibini, ia akan selalu meminta support ataupun bantuan serta ide yang dikeluarkan dari orang lain yang sangat berdampak positif serta yang sangat menunjang rezekinya yang semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020. Di kategori ini juga bisa dikatakan seorang wibini akan memberikan sebuah pekerjaan kepada orang lain sehingga di sini dapat menunjang Keuangan dan karir seorang Gemini akan semakin meningkat, dan rezekinya akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020. Untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun seseorang yang lebih tua dari seorang Gemini sendiri. di sini dapat diartikan bahwasannya kerjasama akan dijalin seorang Gemini bersama orang lain, dan di satu kategori, seorang Gemini memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain yang dapat dikategorikan membantu orang lain di dalam segi kehidupan. Dan di sinilah, seorang Gemini akan mendapatkan kelancaran rezeki, kemudahan rezeki di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan seseorang yang lebih tua dari seorang Gemini, yaitu seorang rekan yang mengajak kerjasama seorang Gemini di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, well of Fortune. Secara umum, Wheel of Fortune itu diartikan roda kehidupan, perputaran hidup dan saling ketergantungan dan saling membantu. Jadi di sini bisa kita gambarkan bahwasanya seorang Gemini rezekinya akan lancar dengan dukungan seseorang yang mengajak kerjasama kepada seorang Gemini. Dan Wheel of Fortune di sini menggambarkan seorang Gemini dan seorang rekan kerja akan saling membutuhkan dan saling mensupport di dalam suatu kategori karir dan pekerjaan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini rezeki seorang Gemini akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah 8 of Swords, ataupun 8 pedang untuk zodiak yang kedua yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020 yaitu seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September di kategori ini seorang Virgo rezekinya akan semakin lancar itu dikarenakan seorang Virgo merupakan seseorang yang sangat suka membantu seseorang yang sangat suka perhatian kepada orang lain yang membutuhkan perhatian serta membutuhkan bantuan dari orang lain dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Virgo sangat suka membantu seseorang di dalam segi kesehatan ataupun di dalam kategori Seorang Virgo sangat suka menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Terutama di sini adalah kategori kesehatan. Di sini juga dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bekerja di dalam dunia kesehatan dengan membantu orang tanpa pamrih. Dan disitulah dikategorikan bahwasanya meski seorang Virgo akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan dan orang-orang yang dibantunya tanpa pamrih. Dan untuk support energinya adalah. King of Pentacle Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan Seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang Pikirannya dan dalam kategori ini Adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri Di Disini menggambarkan seorang Virgo sangat suka membantu Orang lain tanpa mengharapkan imbalan ataupun bekerja tanpa pambre. Di sini ia bekerja secara sukarela Dan di satu sisi dukungan Dia dapatkan dari orang-orang sekitar Dan mendapatkan aura yang positif Dari orang-orang sekitar Sehingga di disini memunculkan rezeki yang sangat lancar kepada seorang Virgo di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kita gabungkan dengan kartu Well of Fortune sini menggambarkan seorang Virgo segini akan lancar di bulan Agustus karena ia suka membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang didukung dan mendapatkan aura yang positif dari orang-orang yang ia bantu dan orang sekitarnya dan well of Fortune disini menggambarkan roda kehidupan Virgo akan semakin berubah itu dikarenakan dukungan dan support yang positif yang diberikan oleh orang-orang di sekitar terhadap sukarela yang diberikan oleh Virgo kepada mereka dan di sini dapat dikategorikan Rizky Virgo akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah nine of one ataupun sembilan tomat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang diangkat kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober di sini bisa dikategorikan bahwasanya rezeki seorang libra akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan ia dihadapkan dengan banyak pekerjaan di mana semua pekerjaan ia lakukan dengan caranya sendiri dan mulai belajar dari orang lain di satu sisi seorang libra sangat suka Memberikan bantuan serta membagikan ilmu suatu pekerjaan kepada orang lain sehingga di sini rezeki seorang Libra akan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 Atas imbalan dari ilmu yang ia berikan tanpa imbalan dari orang lain dan mengajarkan orang lain tentang bagaimana caranya bekerja Serta membuahkan hasil yang sangat bagus di kehidupannya Dan untuk support energinya adalah Page of Cups secara umumnya page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi disini bisa digambarkan rezeki seorang libra sangat lancar di bulan Agustus tahun 2020 karena ia mendapat banyak pekerjaan dan itu dilakukan dengan cara sempurna dan di satu sisi seorang libra sangat suka berbagi ilmu kepada orang lain bagaimana caranya bekerja dengan profesional dan membuahkan hasil dan di disini seorang libra mendapatkan dukungan dari seorang anak yaitu anak libra sendiri yang well of fortune disini menggambarkan seorang libra memberikan gambaran kehidupan serta memperlihatkan roda kehidupan yang sangat bagus kepada anak emosinya bawah 15 tahun yaitu anak libra sendiri dan di samping itu seorang libra mendapatkan doa yang sangat bagus dari anak untuk menunjang kehidupannya lebih bagus lagi sehingga di bulan Agustus rezekinya akan sangat lancar. selanjutnya kita ke kartu zodiac yang keempat dan kartunya adalah Four of sword ataupun Empat Pedang untuk zodiak yang keempat yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020 yaitu seseorang yang berzodiak Taurus itu dikarenakan di sini menggambarkan seorang Taurus adalah sosok seorang yang tenang dan bisa mengambil suatu kebijakan dan dapat berpikir secara matang dan secara logika sehingga di sini ia dapat memutuskan suatu pekerjaan dan karir yang sangat menunjang kehidupannya di bulan Agustus tahun 2020 di sini dikategorikan Seorang Taurus juga merupakan sosok yang bertanggung jawab dan seseorang yang bekerja dengan tenang tanpa emosi. Di sini juga dikategorikan seorang Taurus adalah sosok sesu seseorang yang sangat familiar sehingga di sini menunjang keuangannya serta rezekinya akan lancar di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Taurus sosok seseorang yang sangat bertanggung jawab yang ramah lingkungan serta familiar sehingga membuat orang-orang lain menyukainya dan rezekinya akan lancar yang didukung penuh oleh seorang pasangan Taurus sendiri dan jika kartu well of Fortune kita gabungkan dengan zodiak Taurus ataupun zodiak yang keempat yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020 menggambarkan Roda kehidupan seorang Taurus akan sangat berubah di bulan Agustus tahun 2020, di mana yang dulunya Taurus sering disakiti, sering diabaikan, sehingga di sini seorang Taurus mengalami perubahan hidup dengan menghadapi, dengan cara tenang mengambil keputusan yang bijak, dan orangnya familiar. Dan disinilah dikategorikan, roda kehidupan Taurus sangatlah berputar, yang didukung penuh oleh seorang pasangan Taurus sendiri, sehingga di sini bisa dikategorikan. Rezeki seorang Taurus akan sangat lancar di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya tempat zodiak yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020 yang pertama adalah zodiak Gemini, yang kedua adalah zodiak Virgo, yang ketiga adalah zodiak Libra, dan yang keempat adalah zodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang rezekinya lancar di bulan Agustus tahun 2020, semoga bermanfaat.